halo teman-teman balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal bandingi dua kostum rom redmi note 4x ya yaitu roos dengan lineage os ya ya dua-duanya android 11 oke langsung aja kita coba dari mulai booting ya oke di sini saya menggunakan satu android ya yang saya pasang dua kostum rom di waktu yang berbeda ya kita lihat waktu saat bootingnya berapa menit kayaknya sama sama menit sih. Oke, okay, ternyata perbedaannya cuma beberapa milidetik ya. Koneks untuk aplikasinya sendiri, ya. ROOS sepertinya jauh lebih enak, ya, karena punya GMS yang sudah include dengan custom Room Sementara di sementara di lineage belum ada, ya. Oke, kita lanjut aja ke kamera. Untuk kameranya sendiri, kayaknya lebih enak, lineage, lineage jauh lebih bagus daripada ROOS ya. Di ROOS kayaknya terlihat bercak-bercak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke RAM. Oke okay, di RAM ini sendiri punya selisih sekitar seratus MB. Tapi di sini ROIS menjalankan aplikasi banyak yaitu 33 sementara Lineage dengan dua ya. Oke okay, berikutnya kita pengujian Antutu Kita cepatkan aja tiga kali lebih cepat dari biasanya. Oke hasilnya tidak terlalu jauh ya di teman 44 aja. Kita... Oke terus kita coba tes scrolling ya. Itu perlambatan ya. Dan di sini saya mau untuk simbolkan sendiri. Tapi untuk penjelasannya lebih lanjut nanti kita tes saja di pesenjang satu ini yang kali di X dia tadi dan Okay, terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Bye bye